5 buah yuan abadi berwarna merah terang mengeluarkan suara tegukan saat mereka bergerak ke tenggorokan lindung dan ditelan ke dalam perutnya. Buah yuan abadi kuno, ketika Yao Ling melihat adegan ini, tidak ada sedikit pun kejutan di matanya. Sebagai gantinya, dia menggelengkan kepalanya dengan agak menyedihkan saat dia berkata, bodoh, sepertinya kamu belum pernah melihat buah yuan abadi kuno. Apakah kamu tahu seberapa sengit dan keras energi yang terkandung dalam buah? Menelan lima pada saat yang sama, lupakan kamu. Kemungkinan bahkan aku tidak akan bisa mencerna semuanya. Kamu mungkin berpikir bahwa tindakanmu menakutkan, tetapi itu hanya tindakan bodoh dan gegabah. Dasar bocah bodoh! Petik 2. wajah Yao Ling tersenyum dingin ketika dia menatap Lindong, mengingat situasi saat ini. Kemungkinan dia bahkan tidak perlu mengambil tindakan. Bahkan, Lindung kemungkinan akan tersiksa oleh energi liar dan keras sampai akhirnya menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Sulei, Luo Yi dan yang lainnya di sampingnya juga memandang Lindung dengan cara mengejek. Seolah-olah mereka melihat ke depan untuk melihat betapa menyedihkannya yang terakhir setelah ini. Apakah begitu? Namun, Lindung yang telah menelan semua lima buah yuan abadi kuno di depan mata mereka yang sombong. Perlahan mengangkat kepalanya. Ekspresi mengejek melintas di matanya. Yang memiliki cahaya hijau samar mengalir di dalamnya. Energi ini memang kejam. Namun, itu tidak cukup untuk melakukan apapun kepada aku. Lindong. Karena itu, kalian semua mungkin kecewa. Lindong menekankan kedua tangannya. Setelah itu, dia menempatkan jari-jarinya sebelum beberapa gerakan telapak tangan mempesona terjadi. Segera setelah itu, tangisan rendah dan dalam dikeluarkan dari tenggorokannya. Bas-bas. Gelombang demi gelombang fluktuasi energi yang mengejutkan menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Lindung saat tangisannya terdengar. Bahkan kulit Lindung memerah di bawah energi yang menyapu ini. Aku berharap bisa melihatmu mati. Senyum dingin di mata Yao Ling menjadi lebih kaya ketika dia melihat ini. Menekan. Segel yang dibentuk oleh tangan Lindung berubah dengan cara seperti kilat. Suara rendah dan dalam juga bergema di dalam hatinya. Suaranya seperti guntur yang bergemuruh di dalam tubuhnya. Setelah itu, formasi alam semesta kuno, yang ditangguhkan karena dantiannya mulai bergetar. Jejak cahaya tersebar dari formasi kuno. Itu seperti jaring besar yang secara langsung menutupi energi crimson liar dan kekerasan yang tak tertandingi dalam tubuh lindong. Bang-bang, air banjir seperti energi merah bertabrakan dengan kejam ke jaring besar. Namun, yang terakhir bahkan tidak bergerak sedikit karena dengan kuat menjebaknya. Menyebabkan energi tidak dapat melarikan diri atau menghancurkan kekacauan. Diam, cahaya hangat lain meletus. Itu berubah menjadi jimat batu yang tergantung di atas energi agung. Banyak cahaya mengalir. Segera, kekerasan yang ada dalam energi agung juga cepat tersapu. Menelan, seruan rendah dan dalam lainnya terdengar sebelum simbol kuno hitam muncul dalam sekejap devouring power mengerikan meledak seperti lubang hitam. Jatuh. Energi merah cerah yang agung mulai mengalir ke dalam lubang hitam terus-menerus. Setelah itu, ia menelan semua kekerasan yang ada di dalamnya. Baru kemudian, apakah itu berubah menjadi energi yang kuat yang mengikuti saluran batin lindung dan mulai beredar di seluruh tubuhnya. Dengan bantuan formasi alam semesta kuno, jimat batu misterius dan simbol leluhur yang memuaskan. Lindong pada dasarnya telah dengan sempurna menekan semua energi buas dalam lima buah Yuan Abadi Kuno. Tentu saja, berhasil menekan itu tidak berarti dia bisa sepenuhnya menyerap mereka. Saat ini, Lindong memang tidak dapat melakukan langkah ini. Apa yang dia ingin lakukan adalah tidak menggunakan lima buah Yuan Abadi Kuno untuk meningkatkan kekuatannya. Sebaliknya, dia hanya menginginkan dorongan kekuatan sementara. Dengan dorongan ini dia akan memiliki kekuatan bertarung yang sebanding dengan kelompok yaoling. Namun, sangat mudah untuk energi menakutkan ini yang tiba-tiba meletus, melebihi batas yang bisa ditanggung tubuh seseorang. Setelah tubuh fisik Lindong tidak mampu menanggung serangan dari energi yang begitu besar, itu akan menjadi seperti balon dan meledak dengan, ledakan. Energi yang luas dan perkasa itu seperti semburan saat melonjak menuju semua anggota tubuh Lindong. Gelombang demi gelombang energi yang menakutkan juga dengan cepat naik. Lindong bisa merasakan sakit yang menusuk yang dipancarkan dari dalam pembuluh darah Lindong. Green Heaven Materialist Dragon Scale. Lindong menghirup udara dalam saat ia merasakan aktivitas dalam meridiannya. Lampu hijau yang tidak biasa tiba-tiba muncul dari dalam matanya. Lampu hijau menyebar ke setiap bagian tubuh Lindong. Sementara lampu hijau menyebar Beberapa sisik hijau sebenarnya diam-diam muncul di dinding bagian dalam tubuh Lindong. Skala ini hanya seperti lapisan pertahanan yang melindungi meridian Lindong. Setelah sisik ini muncul, sensasi meledak menyakitkan dari mediananya segera dibelah dua. Berderak, tangan Lindong perlahan mengepal erat. Busur bersemangat muncul di wajah Lindong saat dia merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak dalam tubuhnya. Dengan bantuan dari tiga item ilahi dalam tubuhnya bersama dengan kekuatan luar biasa dari keterampilan naga hijau surgawi. Kekuatan menakutkan yang dihasilkan oleh lima buah yuan abadi kuno sekarang sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Meskipun ini hanya akan berlangsung sementara, Lindong akan memiliki kekuatan yang luar biasa kuat selama periode waktu ini. Semuanya. Apakah kamu siap? Lindung mengangkat matanya, lampu hijau tertinggal di dalam mereka saat dia menatap kelompok Yao Ling, membuka mulutnya dan tersenyum. Bajingan ini, kelompok Yao Ling menyaksikan Lindung dengan ekspresi muram. Fluktuasi di sekitar tubuh Lindung telah melonjak beberapa kali. Sementara itu, ada juga ketidakpercayaan yang kaya di bawah kesuraman ini. Mereka benar-benar tidak dapat percaya bahwa Lindung benar-benar mampu menekan energi dari lima buah yuan abadi kuno. Mata Yao Ling gelap dan dingin, dan beberapa ketakutan benar-benar naik di dalam hatinya. Berbagai prestasi yang dilakukan oleh Lindong membuatnya merasa tidak nyaman. Jika orang yang tidak normal ini dibiarkan terus tumbuh, kemungkinan ia akan menjadi sumber masalah utama di masa depan. Yao Ling menatap wajah muda Lindong yang dipenuhi dengan ekspresi menakutkan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tiba-tiba teringat murid Dao Sek lainnya. Orang itu adalah orang yang benar-benar kejam yang pernah menuduh Yuan Get sendirian dan membunuh tiga tetua agung. Dia tidak boleh hidup. Ketika dia memikirkan hal ini, hati Yao Ling tiba-tiba dipenuhi dengan kedinginan. Matanya berkedip sebelum niat membunuh di dalam matanya menyala. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan menghilang dengan cara yang aneh. Lindong menginjak udara kosong. Cahaya keabu-abuan melonjak di dalam mata iblis di antara kedua alisnya. Dia memandang Yao Ling, yang telah menghilang, sebelum sudut mulutnya segera berpisah. Kedua lengannya tiba-tiba bergetar sebelum lampu hijau melonjak. Tangannya gemetar dengan cepat sebelum akhirnya mengubah dua lengan naga hijau yang tampak menakutkan. Gelombang demi gelombang energi menakutkan saat ini sedang disalurkan melalui kedua lengannya. Tangan naga lindung mencengkeram pohon kuno Yuan Abadi. Detik berikutnya. Dia mengambil langkah maju dan langsung mengacungkan pohon kuno. Itu menabrak area di depannya. Mencicit, pohon kuno itu merobek udara dan memancarkan suara tajam yang menusuk telinga. Kekuatan itu hampir seperti kehidupan. Bang, sebuah tinju yang dililit oleh cahaya kemasan terang juga menembus udara dan muncul dengan cara yang tidak biasa di tempat di mana pohon kuno itu menabrak dengan keras. Akhirnya, ia membawa riak yang tak tertandingi sebelum bertabrakan dengan pohon kuno. Suara guntur seperti teredam menyebar di langit. Badai liar dan ganas seperti riak energi menyapu secara gila sebelum gunung-gunung di sekitarnya segera retak. Batu-batu besar terus bergulir ke bawah. C. Dua sosok manusia mundur dari titik berfluktuasi energi. Sepertinya keduanya memiliki kekuatan yang sama. Dengan bantuan lima buah yuan abadi kuno. Lindung saat ini benar-benar bisa bertarung langsung dengan Yao Ling, layak menjadi sembilan ahli stage Nirvana Yuan. Lindung memantapkan tubuhnya, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum ke arah Yao Ling. Selama head on collision, dia akhirnya mengerti kekuatan dari sembilan ahli stage Nirvana Yuan. Jika bukan karena energi lima immortal Yuan fruits kuno mendukungnya, kemungkinan Lindung tidak akan bisa bertarung langsung dengan Yao Ling. Agak terlalu dini untuk merayakannya sekarang. Berat. Aku akan mengizinkanmu untuk benar-benar menyaksikan kekuatan dari sembilan ahli stage Nirvana Yuan. Petik 2. Yao Ling tersenyum dengan sopan sebelum mengepalkan tinjunya. Yuan power yang besar dan perkasa berkumpul dan langsung membentuk tombak panjang emas. Tombak itu memancarkan fluktuasi yang sangat sengit dan brutal. Cici. Yao Ling bergegas keluar dengan kecepatan seperti kilat. Tombak panjang di tangannya berubah menjadi banyak bayangan tombak yang menutupi Lindung dengan cara seperti badai. Swoosh! Namun, tepat ketika bayangan tombaknya hendak mencapai tubuh Lindong, yang terakhir tiba-tiba bergerak dan menghilang. Ah! Oling mendengar pekikan sengsara yang tajam dari belakangnya ketika sosok Lindung baru saja menghilang. Dia buru-buru menoleh. Hanya untuk melihat tujuh ahli tahap Yuan Nirvana dari Misa Segel Iblis dihancurkan oleh pohon kuno Lindong. Berkat kekuatannya yang menakutkan, dia benar-benar secara langsung menghancurkan kedua tangannya menjadi bubur darah. Swoosh! Setelah mengayunkan pohon kuno secara eksplosif ke arah salah satu dari mereka, Lindung mengangkat kepalanya dan mengungkapkan senyum ganas ke arah Yao Ling. Setelah itu, ia bergegas menuju tujuh ahli stage Nirvana Yuan lainnya. Lindung tidak berencana untuk dilibatkan dengan Yao Ling dari awal. Setelah kekuatannya melonjak drastis, saat ini dia bisa membunuh semua tujuh ahli tahap Yuan Nirvana ini. Karena ini adalah masalahnya. Dia tentu saja perlu membersihkan tempat itu. Dia ingin membunuh semua orang ini sampai bahkan jiwa mereka tetap ada. Ekspresi ngeri muncul di mata tujuh ahli Yuan Nirvana stage lainnya ketika dia melihat Lindung menerjang ke arahnya. Namun. Dia juga individu yang kejam dan dia tidak mundur. Sebagai gantinya, dia memegang pisau besar di tangannya. Dengan tangisan keras, pisau tajam bersinar keras menuju lindung. Ledakan, pohon hitam besar itu menari dan langsung menghancurkan cahaya bilahnya. Setelah itu, itu disertai oleh bayangan besar saat ia menabrak kepala tujuh ahli tahap Nirvana Yuan dengan keras. Segera, otaknya hancur berantakan. Hujan deras menari-nari di atas langit. Luoyi, Sulei dan yang lainnya memandang pria muda itu yang sedang mandi di tengah hujan deras dengan ekspresi terguncang. Pada saat ini, bahkan mereka merasakan kedinginan yang melonjak dalam hati mereka. Bajingan kecil, ayahmu akan merobekmu menjadi puluhan ribu keping hari ini. Petik 2. Yaoling menyaksikan dua bawahannya dihabisi oleh Lindung dalam sekejap mata. Sebelum matanya segera menjadi merah darah. Setelah itu, raungan yang dipenuhi amarah dan niat membunuh bergema terdengar di langit. Orang yang kejam ini, yang berada di peringkat keempat pada daftar orang yang dicari sekte akhirnya benar-benar meledak marah pada saat ini karena Lindong bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to subscribe and like. See you guys.